Siapa yang dapat melaksanakan Kehidupan kan jadi satu Di kehidupan yang kedua Akan menjadi lebih Siapa yang dapat melaksanakan Sekarang berusaha mewujudkannya Bahaya cinta perlahan mengilaukan Sudah mimpi kehidupan kedua dan mana datangnya Jawab dadah di juga ini tak tersan ada nessa Bila kembali dari langit Semoga